Malam pakai apa, Bu? Kau sudah pulang, nemboli ibu-ibu sedang apa? Ibu memasak untuk makan malam, ya iya. Nak, aku harap kau suka. Aku memasak kari kentang kesukaanmu. Sungguh. Pasti makan banyak nanti Ibu masak Oh Aku lupa Ibu bertugas untuk pura-pura di dalam rumah Ibu Ibu Hei Kau sudah pulang huh? Kau bekerja keras hari ini Iya bu Aku berusaha untuk bekerja Itu bagus Apa kau mau minum? Mau air putih atau teh? Uh, tidak usah, Bu Aku sangat lelah. Aku akan ke kamar Oh iya, baiklah Pergilah Aneh Kundan benar-benar berubah Dan dia jadi tidak marah bawakan minum untuk Kunda, ayo. Iya. Sekarang dia mengambilkan minum. Kelak dia akan membawakan makanan untuk Kunda. Asa, baguslah. Kunda dan aku pasti bisa membuatnya percaya lagi. Segera. Kunda, minumlah. Kenapa kau kemari? Uh, letakkan saja, nanti akan kuminum. Kau kelihatan lelah sekali. Kau bekerja terlalu keras hari ini. Kami dan manajer itu, mereka terlalu mengawasi kubu. Aku harus pura-pura. Sarian aku bekerja keras. Semua ini gara-gara ayah. Dia tidak peduli. Dia hanya memerintah kita, tapi aku yang menderita sekarang. Jangan berkata begitu. Tentu saja ayahmu juga ingin. Dia ingin agar kau bertanggung jawab dan menjadi mandiri. Itu akan membuatnya bahagia. Dimanapun dia berada sekarang, dia pasti gembira melihatmu bekerja keras. Semua ini demi kebaikanmu, Dan. Kejujuran dan kerja keras pasti akan terbayar. Ini, minumlah tehnya. Kau memeriksa keadaan kunda. Terima kasih Aku hanya memberinya teh saja Aku tidak Aku tahu Entah kau katakan atau tidak Tapi aku paham Aku tidak menyalahkanmu sama sekali Semua ini adalah kesalahanku Kenapa aku harus berharap permohonan maafku ...bisa membuat melupa atas perbuatanku padamu selama ini. Sudahlah nak, kau maafkan kami, jika kau memang ingin. Dan ibu, serta adikmu, akan menunggu sampai hari itu tiba. Dan aku, berjanji kepadamu, mulai sekarang... Kau akan melihat perubahan di dalam diriku. Kundan sudah berubah. Sekarang adalah giliranku. Kau benar, nak. Tidak ada gunanya melakukan ritual wanita ditinggal suami. Doa adalah kekuatan yang sesungguhnya. Aku akan tetap di kamar dan menuruti semua kata-katamu. Aku akan mendoakan agar putriku kembali... Dan bisa dekat kembali Dengan kundan adiknya Kasihan Dia itu gadis yang baik Orang baik sangat perasa Dia akan segera percaya Aku cantik sekali Datang Cantik sekali Kau terlihat seperti Kita Baru menikah dulu Aku tidak boleh masuk Masuklah Masuklah pak Eh tunggu dulu Sekarang hanya kebahagiaan yang ada dalam hidup kita Lihatlah Kubawakan sesuatu Lihat ini Ini untukku Kau pikir aku tidak ingat ulang tahun pernikahan kita Ini hadiah dariku Bagus sekali Ya, akan aku pakaikan Buruk -buruk. Aku hilang Dari mana kau mendapat pengikut setia seperti Dinu, Pak? Dia itu pencuri Kabur setelah mencuri Aku menolongnya Jika tidak, dia ditangkap polisi Dia berterima kasih kepadaku Maka dia ikut denganku Biarpun dia melayaniku Jika aku tidak butuh lagi, akan kusingkirkan dia Lebih baik menyingkirkan beberapa orang di rumah ini Aku tahu... Maka aku menyuruh, "Setelah mereka lengah, aku akan menyerangnya. Aku harus pergi. Jaga dirimu baik-baik." Dari kamar hati, ya? ada apa di sana? Entah kenapa suasana bahagia cepat berlalu. melepas baju pengantinku dan berpura-pura berduka tinggal suami lebih sulit lagi mengelabui kami rumah ini penuh dengan musuh ini benar-benar berbahaya sebelum ada yang bangun harus cepat-cepat mengganti bajuku, kalau tidak akan sangat berbahaya. Harki apa-apaan ini, apa ini, apa yang terjadi di sini. Saya pura-pura sayang pada kami, tapi setidaknya kasih sayangmu pada suami dan anakmu itu tulus Sekarang kau hianati mereka, kau bertengkar denganku demi pemakaman suamimu Kau ingin berduka setahun, apa ini caramu berduka? Dengan berpura-pura berduka demi menjalin asmara dengan pria lain, kenapa? Kau menjalin hubungan dengan... Aku tidak bersalah Dengar baik-baik, aku tidak bersalah Kau pikir bersama dengan pria lain semalaman itu tidak salah? Tidak, karena dia bukan orang lain, tapi dia adalah suamiku sendiri. Apa? Hargi, jawablah. Siapa pria itu? Tidak mungkin. Semua orang tahu kalau akhirat sudah tiada. Maka aku bertanya padamu Hargi Siapa pria itu? Dia adalah ayahnya kunda Dia masih hidup Dan dia datang menemui aku Apa merasa keberatan? Tidak, tidak Tidak mungkin Di hari itu Semua orang melihat yang kita saksikan tidak selalu benar, kakak Ibu. Kau menyuruhku untuk menjujurkan. Sekarang aku sudah jujur. Suamiku masih hidup. Tidak harki. Ini baru permulaan. Silahkan. Akanku sangka dan meratap karena kalian menghina wanita yang sudah ditinggal Suami. Karena kalian menyaksikan pembakaran jasad suamiku Siapa yang akan percaya padamu? Silakan beritahu saja mereka Ya, memang benih Tidak ada yang percaya padaku, apalagi warga desa Tapi polisi pasti percaya padaku Mereka akan mencari persembunyian akhirat dimanapun dia berada Kau berani melangkah keluar, ke kakak Ipar, maka aku akan terpaksa bertindak. Apa maksudmu? Maksudku, akan aku beritahu Nimboli bahwa Anandi adalah ibu kandungnya. Anandi juga harus tahu permainanmu dengannya selama ini laporkan pada polisi dan aku akan bertindak ayo kakak Ipah pergi pergilah kantor polisi buka 24 jam bagaimana kau bisa tahu hati tidak akan pergi. Jangan beritahu siapa-siapa. Aku akan diam. Selama kau tutup mulut bahwa suamiku masih hidup. Jangan beritahu kami tersayang. Pak Pak kenapa, Kenapa kau kemari Kita sudah bersama semalaman Aku datang kemari karena ada kabar buruk Apa Aku bersalah Aku memberitahu kakak Ipar bahwa kau Masih hidup usaha untuk memaksamu pergi dari sini apa kau bilang kau mau mengusirku Hah awas kau ya guru-guru-guru Dino mengancap ingin mengusirku dari sini hei Dino Hah? ada apa? apa guru wanita ini tidak mau dengar jika dia tidak mau dengar kau yang harus menurunkan biarkan dia masuk A apa katamu guru Wanita payah ini, dia berusaha masuk. Siapa yang kau sebut payah? Kau sudah tidak waras, ya? Dia adalah istriku.